Sobat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam bediler. Berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Revolver Kediri, Jawa Timur. Oke, sahabat bediler, kali ini saya akan mengulas senapan angin subfusion yang lagi ready stock di Jaya Revolver. Nah, di samping saya ini sudah ada senapan angin subfusion Fusion dengan berbagai macam varian popor dan untuk senapan yang ada di depan saya ini yaitu senapan angin Sub Fusion 2565 Magnum hitam chrome. Nah jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat pediler yang masih pemula dan juga senapan angin ini. Uh, hanya dikhususkan untuk berburu jenis hewan kecil seperti tikus dan hama sejenisnya ya sahabat pediler. dan pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun biasa disebut dengan sistem pompa uklik yang minimalnya 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa yang mampu menghasilkan uji power hingga mencapai 650 fps dan untuk senapan angin ini sudah saya padukan dengan aksesoris tambahan yaitu ada teleskop Spike Mill 312 kali 40 AOL. Nah, jadi teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin seperti PCP, gejruk, dan juga SAP dan teleskop ini sangat membantu sahabat bediler ketika mau berburu dengan jarak jauh hingga mencapai 50 sampai dengan 80 meter Kemudian senapan angin ini juga saya padukan dengan aksesoris tambahan yaitu ada peredam elepen GL700 Nah peredam ini sangat membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin dengan 85% mode senyap Dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.100.000 rupiah Nah, sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya untuk uji powernya pun tidak kalah dengan senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler dan untuk harganya sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu nah dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti tali sandang, nah tali sandang ini sangat membantu sahabat bediler ketika membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian yang kedua ada peredam standar, kemudian ada Mimis Tester. Nah, jadi dari kami e, juga menyediakan satu bungkus bonus Mimis Tester. Jadi, sahabat bedirat tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli Mimis Tester. Apalagi e, apabila dirasa kurang dengan jumlah Mimis ini, sahabat bedirat bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Airyval. Dan yang terakhir ada...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 Oke sahabat bediler mungkin itu saja Untuk ulasan senapan Angin yang lagi ready stock di Jaya Arief. Nah bagi sahabat bediler yang Ingin mendapatkan senapan angin ini Bisa langsung order sekarang Juga di admin Jaya Arief. Dan untuk informasi lebih detailnya Sahabat bediler bisa langsung klik Di link deskripsi di bawah ini ya Sahabat bediler. Oke sahabat bediler seperti Biasa jangan lupa like, share, komen And subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel oke sahabat video terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedilir